Halo, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue di sini. Tentunya masih bersama channel. Assalamualaikum dan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini, dan bocoran slot gacor hari ini. Ini tentunya pas banget dengan kalian, para momen-momen gue di luaran, sana yang suka nyari informasi tentang slot gacor, kalian wajib mampir di sini deh karena biar kalian gak ketinggalan informasi tentang situs-situs gacor yang wajib kalian coba tiap harinya oke okay? tentunya masih bersama Getselfo di disini gue bakalan mencoba untuk menguji kegacoran salah satu situs yang katanya lagi digambarkan gacor banget tapi sebelum kita ke games ya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Wow biar nanti kalian gak ketinggalan video video terbaru yang gue update setiap hari Aduh gacor nih ternyata ini Wow oh, gila sih Gue hampe kaget anjing Ini baru di awal luang permainan loh Langsung di seradak kayak gitu Anjing 250 kali, cok Waduh untung banyak pecahannya ya Kalau sekarang gak ada pecahannya mumpet aku Uh, Saya 937 ribu nih. Wah, dua dua dua dua dua dua tadi dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua nih dua dua dua dua dua dua nih dua pakai dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua Udah pada tahu atau mungkin masih asing di telinga kalian ya. Ini adalah situs uh, masih terbilang situs baru ya, Lolipop 138. Jadi mungkin kalian masih belum banyak yang paham atau belum banyak yang kenal sama situsnya. Jadi sini sini sini kenalan deh kalau kalian mau kalau kalian mau kenalan, sini merapat di video gua biar kalian paham banget nih untuk situs Lolipop 138-nya. Oke? Okay ini kita lanjutkan permainannya, cuman gue main bulan-bulan aja ya karena yaudah sih, gacor ternyata bukan yang katanya lagi, tapi memang gue udah ngebuktiin sendiri dan memang beneran dikasih jadi hmm, ya udah kita cari aman dulu aja sambil kita putar-putar spinnya, siapa tahu masih bisa bertambah lagi oke, okay, inilah rekomendasi situs dari gue ada Lollipop 138 yang bisa kalian coba sendiri di rumah siapa tahu nih ya, siapa tahu kalian malah lebih beruntung dari apa yang gua dapetin hari ini, ya mungkin kalian bahkan dapat maksud juga karena kan ini masih terbilang ini situs baru ya, jadi belum banyak yang kena maksudnya siapa toh kalian diantaranya kan kita nggak ada yang tahu guys, jadi silahkan dicoba, Enggak usah ragu, -ragu lagi, yang penting memang gacor, informasi yang gua dapet memang gacor, eh gimana sih? informasi yang gue dapet itu gacor dan ternyata gue coba juga sendiri ternyata juga gacor jadi kalian gak usah ragu-ragu lagi gak usah pikir dua kali lagi kalaupun ini udah ada silahkan kalian coba sendiri di rumah ya. siapa tahu bisa jadi alternatif kalian kalau kalian lagi bosan dengan situs yang itu-itu aja jadi silahkan mau dicoba buat kalian para mamen-mamen gue di rumah ya. Lipo Mall beli permen jangan lupa untuk depomen anjay Oke okay guys, silakan buat kalian yang mau kepoin situs Lolibop138, kalian bisa langsung ke website lolibop 138 Di Google juga ada ya. Kalian bisa ketik aja langsung lolibop138.lol atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas nih bakalan kalian, bakalan gua kasih linknya di sana. Jadi kalian bisa langsung mengaksesnya dan di sana pun sudah ada RTP-nya ya. Jadi kalian bisa milih-milih nih mau main games yang mana dan kalian bisa lihat game-game mana aja yang memang lagi berpeluang besar kemenangannya jadi kalian tinggal pilih-pilih di sana ya semuanya ada mau uh, pragmatic play, Pocket game Soft, micro Microgaming, Habanero dan lain sebagainya itu ada RTP-nya semua jadi kalian gak usah khawatir jadi kalian ga perlu bingung-bingung lagi untuk mana nih yang lagi gacor ya kan jadi gak ada yang salah oke okay. Dan inilah permainan gue di lollipop 138 beserta profit yang dia kasih. Semoga permainan gue hari ini menghibur kalian ya. Enggak ngebosenin semoga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Yang udah support channel gue. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tentunya dengan bocoran sorga corhan. Oke okay guys, see you next video. Bye.